Kucing Cetoh adalah salah satu ras kucing yang relatif baru dan masih jarang dikenal di kalangan pecinta kucing. Namun, ras kucing yang berasal dari Amerika Serikat ini memiliki keunikan yang menarik perhatian para pecinta hewan peliharaan. Sejarah, kucing cetoh pertama kali dikembangkan pada tahun 2001 oleh seorang pecinta kucing bernama Carol Dryman. Carol ingin menciptakan ras kucing yang memiliki tampilan seperti citah sehingga ia memadukan beberapa ras kucing termasuk bengal dan Ocicat. karakteristik kucing cetoh memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan berat antara 4 hingga 7 kg bulu mereka pendek dan halus dengan warna yang bervariasi antara kuning coklat dan hitam yang membedakan kucing cetoh dari ras kucing lainnya adalah pola corak bulu yang mirip dengan Cita. selain itu Kucing cetoh memiliki kepala besar dan kuat dengan hidung yang lebar dan telinga yang besar. Mata mereka berbentuk almond dan berwarna hijau atau emas. Sifat-sifat kucing cetoh cenderung ramah dan suka bermain sehingga cocok dijadikan hewan peliharaan. Mereka juga sangat aktif dan cenderung suka bergerak sehingga perlu diberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga. Kucing cetoh juga cenderung suka berinteraksi dengan manusia dan sering menunjukkan kecerdasan serta ketertarikan pada hal-hal baru. Perawatan Perawatan kucing cetoh relatif mudah dilakukan, karena bulunya yang pendek tidak memerlukan perawatan yang rumit. Cukup dengan menyikat bulu mereka secara teratur untuk menghindari kerontokan bulu yang berlebihan. Selain itu, kucing cetoh perlu diberi makanan yang sehat dan seimbang, serta diberikan kesempatan untuk berolahraga dan bermain. Kesimpulan Kucing cetoh merupakan ras kucing yang menarik perhatian karena keunikan pola bulunya yang mirip dengan citah. Selain itu, sifatnya yang ramah dan aktif menjadikannya cocok dijadikan hewan peliharaan. Meskipun masih jarang dikenal di kalangan pecinta kucing, namun kucing cetoh layak untuk dipertimbangkan sebagai hewan peliharaan yang menarik dan menyenangkan. Keunikan kucing cetoh tidak hanya terletak pada penampilannya yang mirip dengan cita, tetapi juga pada sejarahnya yang merupakan hasil persilangan antara beberapa ras kucing. Hal ini membuat kucing cetoh memiliki beberapa karakteristik dan sifat yang unik, yang tidak dimiliki oleh ras kucing lainnya. Selain itu, kucing cetoh juga memiliki kemampuan yang cukup unik, yaitu kemampuan untuk melompat tinggi dan menjatuhkan diri dengan tepat. Hal ini membuat kucing cetoh cocok untuk dijadikan hewan peliharaan bagi mereka yang suka bermain dan beraktivitas bersama kucing. Namun, seperti halnya hewan peliharaan lainnya, kucing cetoh juga memerlukan perhatian dan perawatan yang baik. Sebagai hewan yang aktif, mereka perlu diberi kesempatan untuk bermain dan berolahraga, serta mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, Kucing cetoh juga perlu diperiksa secara berkala oleh dokter hewan untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan pada kucing cetoh, seperti obesitas, penyakit kulit, atau masalah kesehatan lainnya. Dalam hal perawatan, kucing cetoh tidak memerlukan perawatan yang rumit atau sulit. Cukup dengan menyikat bulunya secara teratur, memberikan makanan yang sehat dan seimbang, serta memberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga maka kucing cetoh akan tetap sehat dan bahagia sebagai hewan peliharaan. Dalam kesimpulannya, kucing cetoh merupakan ras kucing yang menarik dan unik, yang cocok dijadikan hewan peliharaan bagi mereka yang suka bermain dan beraktivitas bersama kucing. Meskipun masih jarang dikenal di kalangan pecinta kucing, namun kucing cetoh merupakan hewan peliharaan yang menarik dan menyenangkan untuk dipelihara.